Assalamualaikum Setelah long time ya everyone I'm sing you Sekarang ini adalah hari pertama aku nih Setelah covid Aku ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan Keliling Paris. So, jangan forget ya to Subscribe, like, and share In this video, aku What is that? Mm, not speaking English more ya yeah? But just a little and I will mix My language Kayak gitu ya guys, so kalian bisa lihat setelah situasi pandemi ini Biasanya Taman Ki Suci ini rame banget Cuman sekarang jadi kayak sepi gitu Because of ya mungkin mereka pada takut kali ya untuk keluar, keluar. So uh, better for the students untuk stay di camp aja Biasanya tuh di sini itu untuk anak-anak uh, asociation -anak Ngakalin konser gitu, inget banget Waktu tahun 2014 waktu I was a student in this village, aku oh, kayak sering satu minggu sini gitu loh guys untuk uh, ngafalin paling conversation Yang di sini tuh yang paling favorit nih kalau semisalnya teman-teman kamu tuh taman kili suci gitu, uh, beside of taman Kilis suci tuh ada masjidnya gitu loh. Uh, ada masjid nanti teman-teman bisa melihat dari yang bagian depannya Itu bagian belakangnya Jadi di belakang masjid itu ada taman tidur sucinya Jadi suka banget biasanya teman-teman uh, For spend the time Itu bisa sampai until maghrib di sini. Terus nanti pas maghribnya langsung datang ke masjid ini Ini pada sepi Mungkin karena juga selain pandemi Karena ini siang ya Jadi sepi Tapi aku suka banget sih Karena uh, apa ya di Parit actually uh, situasinya learning banget cocok banget untuk anak-anak yang belajar bahasa Inggris because uh, when you are in everywhere you must speak English. Terus senangnya lagi itu masih religius gitu. Jadi so far all of the course in the Kampung Inggris itu religius juga nomor satu Jadi kamu gak hanya pintar but You must be good in attitude Nah ini mulai tampak depannya In front of the mosque Okay everyone This is the mosque Anur The Kampung Inggris Nah buat teman-teman nih Yang nanti soalnya bisa kesempatan Untuk belajar di Kampung Inggris Jangan lupa untuk tes saya lah ya datang ke Anur ini. Dan selain itu nanti biasanya kalau setiap hari Minggu nanti ada CFD kefrede juga gitu depan Masjid Anur ini. Dan teman-teman harus ngerasain sih gimana CFD-nya di pari ini. Aduh, so sorry guys, ini engap karena jalan sendiri. Ya, yeah, so sorry kalau juga kameranya goyang-goyang. Oke, okay, that's all. Tuh, asikan, masya Allah. Nanti ya, kapan-kapan, kalau kita ada waktu, kita bikin vlog lagi. Dan kita akan cerita banyak hal nih, tentang daily vlog in kampung Inggris. Oke? Okay? Thank you!